Yang tadi saya dilihat diwujudkan. Bang Data, mungkin mungkin Anda mengerti dalam porsi lain atau maksud porsi lain. Saya bilang begini, cara tentang wujud Allah di dalam Kristen Solo, saya katakan. Eh satu. Kita bisa dilihat nggak? Bisa dilihat nggak itu? Iya bisa. Oh, tunggu, jangan dulu. Ya, tunggu. Ya. Ya. Ya, bisa ya. dilihat nggak? <laughs> Tunggu dulu bang Andi. kita ya, susun kita. dulu baru ditanya ya ya udah. Maksud, <laughs> maksudnya supaya supaya dia di dalam Islam ada klaim, ada ayo ada klaim lagi, ada firmannya yang mengatakan tidak diserupakan dengan apa. Iya terus sehingga uh. memunculkan tidak diserupakan apa, -apa hmm. ini. Dia punya definisi yang, iya. yang menurut anda itu bagaimana? Kalau diserupakan itu berarti ada yang seperti dia, maksudnya wujudnya. Sekarang ya, dalam Kristen kalau seperti apa wujudnya? wujudnya berarti tidak bisa dengan konstruksi kata itu. Ya, kan di situ maksudnya, lahisa kamu sayon itu wujud, misalnya seperti manusia. Berarti dia apa? Iya seperti Oke. manusia. Kita bayangkan manusia itu seperti apa? Tangannya dua kan gitu. Hmm. Nah kalau, oh, pantas. Kan kalau dalam Kristen wujudnya itu seperti apa Tuhan itu? Bukan. Dia ya, bukan. Kamu tidak dijawab biasanya. gimana sih? tidak ini saya bilang mengerti dulu Ada dalam konstruksi Quran ah. tentang tidak diserupakan dengan yeah. apa -apa. coba identifikasi kalau dalam Kristen bisa diserupakan ini. nggak tidak bisa diserupakan dalam oh, Kristen bahkan, bahkan manusia ini yeah, iya seperti ya, apa man. dalam Kristen serupa seperti apa wujudnya makanya ego ini ya ego e itu e ego ini e makanya dalam itu, iya, iya. Nggak, langsung kamu beri makanya contoh aja serupa itu. dengan apa? Nah, manusia ini ada Bukan ini Pak siapa ya? semua. Seber... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Tapi kok mukanya lain? Wah, <laughs> udah ini anggap aja ini ah. muka saya habis. Habis <laughs> opas dia, habis opas. Opas, opas. Iya, saya lagi seneng oh, pakai foto ini. Saya oh, <laughs> gini, Pak Yusuf ah, menarik ah, nih. Ah, Pak ya. Yusuf, nih, Soal bentuk bentuk apa? Iya, bentuk ah, bentuk... Ah, uh, wujud... bentuk Allah ya uh, wujudnya gini, Pak. Saya mau tanya, itu kan di kejadian ya? Di, di kitab kejadian itu kan dikatakan bahwa se itu diciptakan sesuai gambar dan rupa kita. Ah, ya, ya, ya kan? Kejadian 1.26 hmm. ya, nomor 26 ya? 26 mungkin Ya, kan? ya, ya. itulah. Tapi di sini Pak, uh, share screen deh ya, screen. Bisa kalau saya kalau ngomong itu pasti share screen. <laughs> Aduh baru ngobrol, ngobrol lagi sama Pak Yusuf. Tenang Pak, yang asli masih ganteng saya Pak Yusuf, santai aja. <laughs> oh, yang ini aslinya. Masih ganteng lah saya. Yang itu gambar siapa? Ya pokoknya saya lagi seneng aja sama gambar itu saya. <laughs> nah, gini. Di sini kan ada kata-katanya nih di kejadian 126 nih. Berfirmanlah Allah, ya. Berfirmanlah Ilah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar-Ta supaya mereka berkuasa atas ikan dan bla bla bla bla bla. Kita terfokus kepada gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita. Nah, karena saya bukan Kristen ya, saya juga bukan apa namanya, bukan penafsir Bible. Saya nggak berani, Pak Yusuf. Pak Yusuf udah kenal saya lah. Saya paling nggak berani namanya menafsirkan Bible. Akhir saya merujuk tafsiran ido penafsir idola saya. Matthew Henry, ya di sini. Ya, nah, di sini Matthew Henry bilang, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya, lanjutkan diskusinya dengan Kang Balareski, dan Pendeta ya, ya. Yohanes Yusuf membahas tentang rupa, rupa dan mewujud ya. Tuhan. Ya. Semoga bermanfaat di untuk Ivan. semuanya." Yaitu bahwa dan kita simak bersama-sama -e dan semoga ke ikhlan semuanya itu selalu setia dengan Jesus Akhidah channel. Kena. Terima kasih lanjut kita dengan diskusi untuk iya, kali ini. Saya ditanggapi bahwa inilah kita manusia ini berpartisipasi dalam gambar itu Itu apa inti teologi Imago Dei. Berarti berarti Allah itu bentuknya kayak manusia gitu Pak. Punya tangan, punya badan, mbak Loh, di sini Allah loh Pak. Ini Pak, itu yang saya lingkarin, Pak. Ya, ya, ya, saya tahu. <laughs> Begini, kalau Matthew Henry, Matthew Henry ini kan sedikit uh. ini. Kalau Bang Rizky mau lihat itu, coba lihat ini siapa? Uh. Carlo, Carlo Maria Martini, coba-coba kalau dia ada, kalau tak pun yang, yang masih live-live sekarang ini macam di Australia ini siapa? Padir Smith. Mana suaranya, Pak Yusuf? Halo. suaranya kecil, kalau saya bilang itu ini kan apa nama Matthew Henry komentari coba kalau saya anjurkan mungkin Bang Rizky coba lihat-lihat macam Carlo Maria Martini berarti Matthew Henry salah bukan salah dia, dia tidak mengatakan <laughs> sesuatu yang ini tetapi begini <laughs> ya, ya, gambaran ya. itu harus lebih jelas bahwa memang dari sejak abad awal pun <laughs> ada Bapak gereja yang menyuarakan ya pengajar-pengajar gereja, teolog gereja yang mengajarkan imago Dei ini manusia, tetapi dalam perkembangan teologi itu disempurnakan Agustinus ya, yaitu dengan mengatakan imago Dei ini merujuk pada Yesus Kristus. Kita manusia ini partisipasi yang terlibat aktif dalam Yesus Kristus itu. itu. Iya, anggotenya. tapi tapi dikatakan wujudnya mirip Pak dengan manusia, Pak ini saya bacain coba ya. Bahwa manusia dijadikan dalam gambar dan rupa Allah Ini tafsirannya Matthew Henry ya, bukan saya nih ya Bahwa manusia dijadikan dalam gambar dan rupa Allah Dua kata untuk mengungkapkan hal yang sama Dan untuk membuat jelas satu sama lain Gambar dan rupa menandakan gambar yang paling serupa Yang paling serupa Kemiripan yang paling dekat dari semua makhluk yang terlihat, yang kelihatan tidak dijadikan dalam rupa makhluk manapun yang sudah ada sebelum dia. Tetapi dalam rupa ah, penciptaan Sebelum dia kita, kita, kita iya, maksudnya baik -baik, baik -baik. Ya, dalam maksudnya Indonesia Pak? Iya, merujuk kepada Yesus kan? Nah, nah, kalau Yesus oke. Okay. Iya. Nah di sini dijelaskan lagi Pak, belum selesai. Tetapi dalam rupa penciptaannya namun tetap saja di antara Allah dan manusia Allah. terbentang jarak yang tak terbatas. Kristus sajalah yang merupakan gambar wujud pribadi Allah. Oh, nah, mantap. Yesus di sini dikatakan kan gambar wujud, gambar Pak. Wujud berarti ya, ya. wujud itu berarti berarti bentuknya. Kita bicara ah, bentuk, ya. bentuk Allah. Bentuk ya, Allah itu ya. yaitu Adanya. Yesus. Iya kan? Wujud loh. Berarti ini fisik absolut. Bicara absolut di sini. Nah, hmm. maka wujud pribadi Allah sebagai anak bapaknya. Jadi digambarkan bapak itu juga bentuknya sama seperti Yesus, Pak. Jadi kalau dikatakan ini dekat, hmm. dekat loh bukan. enggak ini penjelasan ya, ya, pak bukan kata saya pak ya, ya coba lihat nah ya, baik. Narasi ya. ya wujud pribadi Allah tunggu, tunggu, tunggu, sebagai bapak. anak bapaknya karena mempunyai eh, hakikat yang sama nah ini, ini nih, penekanan ya. sih ya. Nah. ini nah. hanya beda sama apa hakikatnya bukan, pak bukan maksudnya begini hakikat itu beda yang dimaksud dengan samanya sama dalam upah ya, absolut ya. Ya. Ya. Uh -uh. tapi di sini wujud kita bicara wujud hmm. kalau misalkan di, dikatakan di sini Yesus wujud atau gambaran pribadi Allah ya berarti Allah itu bentuknya kayak Yesus Pak Bapak itu bentuknya kayak Yesus berarti begini-begini Oke yang dikatakan di situ oh. coba itu baca resapi baik-baik namun tetap saatlah dan manusia terbentang jarak yang tak terbatas pahami juga itu namun tetap saja dan manusia jika manusia berpartisipasi dalam imago berarti bahwa bagaimana dia mengatakan, namun tetap saja Allah dan manusia terbentang jarak yang tak terbatas. Nah, ini jarak jarak di sini kan nggak kontradiksi, Pak Bapak yang nggak teologis kekristenan sendiri kalau gitu. Bukan-bukan bukan. ini nah, saya komentari ini komentar, ya, maksudnya nama. gini, loh Pak. Di sini ini berbicara hal yang berbeda ketika terbentang di sana. Itu konteksnya bukan wujud, Pak, bukan bicara bentuk di sana, terbentak jarak, yakni kedudukan. Berbicara kedudukan di sana, Pak, ada di nomor ketujuh. Kalau saya, sekolah saya, apa ya? Kalau saya scroll ke bawah, ada itu. Ini kan bab tiga nih, ya, bab hmm. tiga kan tiga Romawi itu kan. Terus ada uraian lagi ke kan, satu itu ke bawahnya. Nah, itu ada di uraian yang ketiganya. Nah, saya udah baca ini, Pak, gitu loh. Okay, okay. Jadi? Uh -uh. Jadi itu, yang itu jarak, jarak jarak di sini nggak berbicara wujud, Pak, tapi bicara Jadi... kedudukan, kedudukan saat dia di dunia berbicara okay. itu, Pak. Uh -uh. Kalau kedudukan, berbicara. kita coba kita koreksi pelan-pelan. Apa yang ya, batu Kita bicara itu. wujud, Pak, biar nggak menjauh, Pak. Ay, itu bukan, itu Iya, bukan. Iya, Iya, nanti kita wujud lihat. wujud sini. Ketika hmm. di situ dikatakan ke yang terlalu jauh antara Allah dengan manusia. Bagaimana bisa dikatakan bahwa manusia ini adalah partisipasi dalam imago Dei itu? Lah, ya coba bapak baca lagi uraiannya di sini nih. Gambar wujud pribadi Allah sebagai anak bapaknya, hmm. karena hmm. mempunyai hakikat yang sama. Ini hanya sebagian dari kehormatan Allah yang diberikan kepada manusia, yang hanya merupakan gambar Allah. Seperti bayangan di dalam cermin Nah ini diibaratkan seperti bayangan dalam cermin Jadi manusia itu bentuknya kayak Allah Pak Dalam perspektif Kristen Pak Dalam tafsiran Matthew Henry Komentari Iya begini begini Oke. Okay. Berarti roh itu Betul. bentuknya kayak manusia dong Pak Kalau kayak gitu Pak Kalau diartikan oh, Allah itu kayak kalau, roh ya, Kalau ada formanya ya macam manusia <tuh> Tapi kalau nggak ada formanya Lah ya masalahnya ini tafsirnya kayak gitu Coba Bang Handi baca deh Bang Handi Iya saya tahu begini Ketika kita meny menyikapi tafsiran walaupun kadang-kadang saya tidak tapi begini ketika uh. menyikapi apa nama tafsiran ini itu murid yang dipersuit Pak Yusuf Hai lainnya order dia mau rela nyolder ini mengecohkan pemikiran saya saja. lupa dah mana soldernya nih <mulia> ini coba, coba kita perhatikan mm -mm sajalah yang merupakan gambar dan ini dia agak serupa apa agak setuju dengan Agustinus ya Kristus sajalah yang merupakan gambar karena dia, karena dalam perspektif teolog awal sebelum Agustinus ini bahwa yang imago dia ini adalah manusia tetapi dalam perkembangan teologi itu Agustinus menekankan bahwa dalam kekristenan itu yaitu Kristus itu oleh karena itu disini dikatakan Kristus sajalah yang merupakan gambar pribadi Allah. Oke, di yang mau dikatakan Matthew Henry tentang itu sebagai anak Bapak. Ini karena bicara apa? wujud, Pak. Bicara bentuk ya, ya, di sini ya, bukan betul, hakikat wujud. Betul, itu. Ya. Karena apa? Matthew Henry dalam pemikiran saya melihat konstruksi kalimatnya ini bahwa Kristus itulah ketengah manusia menyatu Allah sama mungkin yang yang dikatakan bang rizki bahwa Allah di dalam kekristenan itu agak seperti manusia ya bukan manusia agak seperti, memang seperti manusia kok pak dalam oh, terjemahan manusia ini. seperti Allah jangan Buk. jangan Allah seperti manusia manusia pak, seperti Allah ya oh, nanti ini. pak bentar pak bentar kalau pak Yusuf bilang eh, apa namanya manusia seperti Allah gitu loh berarti nanti ada dulu manusia pak ketimbang Allah itu sendiri bukan pak itu, Bukan, gitu loh. bukan jatuhnya gitu karena apa? karena dialah yang awal <kuh> makanya tidak mungkin Allah jatuhnya manusia duluan manusia berarti jatuhnya Allah itu diciptakan manusia dia itu seperti Allah Pak bentuknya nah, kalau manusia iya. <laughs> <laughs> <Ini>. <laughs> lanjut lanjut, lanjut <laughs> <tuk tangan> saya jadi ketawa kalau <tuk> ngobrolin <tangan> sama Pak Yusuf itu lagi, ya, ya, kita lagi. Kita lihat itu, kita lihat apa? <tuk tangan> ya, ya. Komentari ini, ini, kan bagus. Ketika uh -huh. ya. dikatakan itu, berarti Mati Hendri ini ada ada ada tanggapannya juga yang bagus juga. Karena saya pikir orang-orang, saya ingat dia Presbyterian. Iya. Protestan mungkin itu ya. Sehingga dia, reform ya. reform dia. Iya ya memang dia reform reform, tapi reform ada satu kelompok lagi. Ya ya bukan yang ini. Dia entah bagian. Saya pun lupa dia bagian ada. Bagian dia bagian nyorder. ada di satu bagian. Sudah bagian, nyortir, bagian nyortir, bagian nyortir. Tapi ini agak, agak, agak sama dengan Agustinus. Ya. Hmm. Agustinus itu orang mana sih, Pak Yusuf? Ah, Nunggu tetangga. <laughs> Enggak, Agustinus tahun 400an lebih itu dia telok dan apa Bapak Gereja filsuf Gereja itu makanya biasa di ini itu kan dalam beda katolik itu makanya yang itu bukan Pak Santo Agustin itu yang apa namanya orang bidat itu harus dibunuh bukan pak sama itu, Santo tapi tapi kita lihat betul karya menyatakan itu memang karya-karya on the Trinity apa-apa itu menjelaskan tentang itu Ag banyak karya, ya. Kalau yang saya kenal, Pak Agus di itu tokonya ada CD. Atup, deh. Ah ini gantilah mukanya nih. Lagi-lagi seneng lagi sama muka ini gitu loh. semalamnya orangnya masuk ke Singamuk. Oh, saya gini, Bang Handi jujur nih, ah. gini Pak Yusuf saya kenapa pakai foto Yusuf saya kalau pakai foto sendiri saya dituduh sama saudara seimannya Pak Yusuf mantan pemimpin Pak Yusuf itu masalahnya jadi udahlah saya pakai foto ini aja lah kata saya gitu lanjut soal tadi sampai Santo Agustin kadang terputus itu yang Santo Agustin memang menyuarakan tentang imago de itu imago de dalam apa perjan melihat apa yang ada di itu dalam perspektif bahwa Kristus itulah sebagai gambaran tertutupal. Ini pasti pas yang aktif di dalam Iya maksud saya gini saat itu yang memerintahkan orang-orang bidat kayak Wanes harus dibunuh subuh dibunuh. Eh, tapi itu ya sumbernya saya belum jelas. Tapi kalau memang ada suara itu. Ini sumbernya nih. Sumbernya. Ya, ya, maksudnya, nih maksudnya nih. Ini. Bagus, karena dia ada tulisannya. Ya? Ini sampai nih Pak sumbernya, pernah di oh, uh, ya, laman IG saya. Iya. Ya. Ah, yang ini. Jadi, kutip ini dari Augustine bukunya. Iya dari History of Christian, New York Simon and 1976 halaman 116 sampai dengan 117. Iya ya. ya, ini, rujukan mereka ini memang dalam bukunya itu, tapi saya. Ada tulisan kan ada beberapa karya Agustinus yang masih oh, oh. on the Trinity. Jadi bidat ya. itu harus dibunuh benar pak? Iya kita klarifikasi kalau betul dikatakan itu ya ada waktu itu seperti I itu. Iya kan kejadiannya waktu itu aja kan para Luther aja diuber-uber sampai lari ke Turki pak? Para Luther.